Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilah salatu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kalian yang sana ini lanjutan ya. Aktivitas rupiah, masalah kami yang disitu <coughs> boleh mengikuti. Eh, kami menyiapkan airnya seperti biasanya. Ini agak lama tidak live. Ini tak ada masalah sedikit. komennya tidak terlihat Oke, siapkan saja airnya ya, yang di sana yang mau naik. Ini mungkin link sudah saya bagikan ya, di ya saya kasih pin paling atas. Boleh yang mau masuk ke room, silahkan e, kami masih menunggu. Kami tunggu sebentar. Boleh bisa membagikan link. Thank mm -hmm. you. aneh link. Aneh link nang njur iki. tulisan kurang njur iki. Komentar nang njurke. Komennya enggak terlihat, enggak terbaca. Komentar, lubur dewi Oke okay, ya dalam pengobatan rupiah ini siapapun yang hadir, saya mohon maaf ya komentar tidak terlihat, ya, mungkin ada masalah sedikit. Uh, aneh, komentar, link, dhuwur dewi pakai okay, taundu itu, terkuat ya. Oh ada, makasih mbak Yuni yang naik. Oke, yang lain mungkin yang masih mau naik ya, silahkan kami tunggu. Masih ada kursi empat, ada empat kursi ya. Yang di rumah siapapun yang, ya. yang tuh yang di belitang siapkan airnya ya. Semalam kami tidak bisa. Uh, menghubungi karena mati lampu sini mungkin boleh sekarang ya diikuti siapkan airnya yang punya keluhan apapun itu insyaallah dengan keluhan apapun itu disembuhkan oleh Allah SWT intinya adalah yakin yakin seyakin-yakin nanti gak terlihat Kayaknya ada masalah. enggak terlihat. Terima kasih akhirnya. Bukti. Kami enggak bisa memunculkan komentar. Eh, terima kasih Assalamualaikum untuk semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi kami tunggu yang mau naik masih satu lagi ya. masih ada satu kursi terima kasih semuanya yang punya keluhan apapun itu siapkan air boleh atau yang memang Uh, tidak sempat untuk menyiapkan air Ikuti saja Ikuti arahan kami semuanya Oke. Kalau dirasa sudah cukup Kami mulai ya Oke satu lagi Oke terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih akhirnya Semoga keluaran apapun yang semua disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran Amin Mari kita sebelum mulai belum mulai rupiah ya kita eh uh, bertaubat dulu pada Allah subhanahu wa ta'ala kita maafkan siapapun yang uh, mungkin membuat kita cengkel kita maafkan mereka siapapun yang bersalah sama kita kita maafkan apapun itu kesalahannya kita maafkan dan kalau memang kita sering uh, tidak suka jengkel sama orang lain, melakukan salah, minta maaf sama Allah. Supaya Allah mengabulkan Karena kunci kesehatan itu sendiri adalah memaafkan orang lain. Oke, kita mulai pertama syahadat seperti biasanya tiga kali, istighfar tiga kali. Selanjutnya ikuti bacaan-bacaan kami. solawat fatihah, ayat kursi, al-falak, an al-ikhlas gitu ya pertama kita mulai jamkan mata supaya khusus yang bawa air ditaruh airnya di depannya ya ditaruh ini supaya uh, bacaannya masuk semuanya ke dalam air Oke okay. kita mulai <tuh> okay, hadir. monggo bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah ASHHADu anna muhammad Rasulullah ASHHADu an la ilaha illallah wa ASHHADu anna muhammad Rasulullah ASHHADu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah istighfar astaghfirullahal azim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi al-qulubi wa nawaiyah wa afiyati abadal wa shifaya wa nuril al wa niya iya wa ala alihi wa idha iya wa ala wa sabihi wa sallim Allahumma salli ala muhammadin tikhil kulubi wa kawaiyah wa biyatin abdani wa <tuh> wa nuril abdhsari wa til arwah wa di wajib ayah ayah ayah ayah ayah Allahumma salli fiqha Bismillahi rohman alamin Alrohman Al rohim Malaikatul ya din Iya kanagbud wa iya kanastain Iya kanagbud wa iya kanastain ulangi terus iya Nagu tua ia akan Iia karena nagu tua terus ia karenagu Du Iya karenagu Du iya ka iya ka iya ka terus ya Allah dengan ayat-ayatmu ini ya Allah kabulkan seluruh hajat kami ya Allah sembuhkan seluruh keluhan penyakit kami ya Allah jika ada bakteri, virus, kuman apapun itu ya Allah yang ada dalam tubuh kami sembuhkan dengan ayat-ayatmu ya Allah sembuhkanlah ya Allah dengan ayat-ayatmu sembuhkanlah ya Allah angkatlah seluruh keluhan penyakit kami ya Allah yang ada dalam hati kami yang ada di jantung kami ya Allah yang bermasalah ya Allah lambung kami yang bermasalah ya Allah sembuhkanlah ya Allah dengan ayat-ayatmu ya Allah dengan kuasa mu ya Allah iya karena abu iya iya kena iya karena Ihdina syirat mustaqim Syirat al-lazina al-ma'amta alayhim Ghairi al-maghubi alayhim Wa la qalilin Amin Ayat Kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la shilaha illa huwa al qayyum Lada khususinatun wala nawm. Lalu lahi samawati wama filat. Ma'da al-lazhi yashra'u'idaw illa fi iznih. Ya'lamu ma'bayna aydihim wama khalqawum. Wa la yuhayquna bishayim min ilmi nadi ma'sha. Wasi'a wala ya'udhu 'ibdu ma huwa al-'aliyyul al terus wa la yaudhu hidzubah wal aliul azim wa la yaudhu hidzubah wal aliul azim wa la yaudhu hidzubah al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim ulhu allahu ahadu Allahussmada <Sessizia> lam ya wa lam yulad wa lam yakullahu kufu'an ahad. bismillahirrahmanirrahim ulhu allahu ahad. lam ya wa lam yulad wa lam yakullahu kufu'an ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falak, min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin naza wa qab. Wa min sharri fil ulangi fil وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حاسد إِذَا حَسَدَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شر الوسواس Allah waswi Swi Sudurin Nas Allah Zewa Swi Sudurin Nas terus Allah Zewa Swi Sudurin Nas terus Allah Zewa Swi Sudurin Nas ya Allah dada kami ya Allah yang bermasalah ya Allah yang ada di dalam dada kami Ya Allah kami yang mudah ini jengkihan ya Allah dengan ayat-ayatmu ini ya Allah sembuhkanlah ya Allah sembuhkanlah ya Allah terus Allah diwaswif Sudurin Nas Allah diwaswif Sudurin Nas minal Al ucapkan dalam hati seluruh hajat dan keluarnya sembuh ucapkan dalam hati ya Allah Ya Allah dada kami ya Allah yang bermasalah Jantung kami ya Allah kepala kami ya Allah gigi kami ya Allah yang bermasalah Ya Allah dengan ayat-ayatmu dengan kuasamu ya Allah Sembuhkanlah ya Allah angkatlah seluruh keluhan dalam tubuh kami ya Allah Bakteri, virus, kuman yang ada di tubuh kami ya Allah Yang kami ketahui, yang kami tidak ketahui ya Allah Sembuhkan ya Allah Saya yakin minta sama Allah Yakin minta insyaallah Allah disembuhkan. Ucapkan dua ayat terakhir surat Yasin. Innam amru iza arata syai'an ay yakulu lahu biadihi fayakun. Wa malakutu kulli syai'in wa ilaihi tuj'un ucapkan bismillah Allah airnya bismillahirrahmanirrahim allahu akbar yang keras lagi bismillahirrahmanirrahim allahu bismillah ya Allah allahu ah yang bawa air letakkan di depan hidung tarik eh hirup udaranya saja yang tidak bawa air, hirup saja hirup udara, tarik nafas dari hidup Allah tahan sebentar Allah, Allah, Allah buang lewat mulut seraya membuang seluruh pelan penyakit lagi Allah hirup tahan Allah Allah, Allah, buang Hah. Kali lagi, Allah, tahan Allah, Allah, Allah, buang Allah, airnya boleh diminum. Nah, sekarang tunjukkan kepala, buka mulutnya lebar-lebar supaya apapun itu keluar, ya lepaskan. Apapun itu yang mau keluar, lepaskan, biarkan keluar buka mulutnya lebar-lebar, tundukkan kepala, buka mulutnya. Alhamdulillahirobbilalamin, cukup buka mulutnya, tundukkan kepala ya, minta yakin sama Allah keluarkan seluruh bulan keluar penyakit ya, apapun itu reaksi gak bisa takut ya. Bismillahirrohmanirrohim, qala fakhrujmina fa'inna karujim, qala fakhrujmina fa'inna Kolafax, ruji mina, faen naka roji, maesumanya gangguan, bakteri, virus, kuman, cincir yang ada dalam tubuh saudara-saudariku ini keluarkan ya Allah, keluarnya ya Allah, ya Allah ya Allah kolafax, ya ya ruji mina, faen naka roji, kolafax, ruji mina, faen naka roji, maesumanya keluar, dengan izin Allah, semuanya keluar kolafax, ruji mina, faen naka roji yang di lambung, yang di punggung yang di tulang ekor yang di kepala yang di aliran darah yang di urat-urat semuanya yang melihat kami yang mendengar suara kami angkat seluruh keluar penyakitnya ya Allah qala fakrutu minha fa innaka rajin qala fakrutu minha fa innaka rajin qala fakrutu minha fa innaka qala fakrutu minha fa innaka wa inna alaykal la'natay Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'uma tatlu syaitin wa'ala mulki sulayman. <tabu> sulayman. Wa ma'al kafara sulayman wa'ala kinna syaitin kafaru. Yu'allimunan lasa shihra wa ma'unzil ala al hatta yakula al wa -jaujih. Wahai Ya Allah seluruh masalah kami ya Allah, ya, Allah. ya Allah angkatlah Ya Allah angkatlah Ya Allah angkatlah Ya Allah sembuhkan Ya Allah Ya Allah dengan reaksi maupun tanpa reaksi sembuhkan Ya Allah seluruh keluhan penyakit kami Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Laa wa anzalnaa hadzal Qur'aana 'alaa jabalil lawa'ita wa min khashyati wa nadribu huwa huwa mu'minul muhaiminul azizul apapun itu yang mau muntamu, apapun itu lepaskan ya yang punya keluhan sesuatu, merasa sakit di mana, pegang, mana yang sakit bismillahirrahmanirrahim لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا وَالناسِ إِلَّا هُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Huwallahu allazi laa ilaaha illallahu alimul ghaibi wasyahaadati warohmaanur rahiim huwallahu allazi laa ilaaha illallahu wal malikul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi yaa ma yasikun wallahul khaliqul baariul musawwirul ahlasmaul husna yushabihu kalau waktu cumin apain agar yang di dada yang masih uh, di dada yang di tenggorokannya eh. yang punya keluhan apapun itu bakteri virus kuman apapun itu teroid dimanapun itu sembuhkan ya Allah sembuhkanlah ya Allah Wa in kalau dunia fatarotum fiha Allahumukhriyum maquntum taktumun Wallahu mukhriyum maquntum taktumun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 Wallahu mukrijum ma kuntum takdhum wa qul na'lamu bi ma yanqalika yu'illaul mautaa kadzalika yu'illaul mautaa kadzalika yu'illaul mautaa kadzalika yu'illaul mautaa wa yureekum ayati 'alaikum tanqilun thumma qanqalubu bikum min ba'di dzalika mahiya kalhijarati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 saumaku sangkulon, lupukum inna Qala fakhruj cimin a faen Qala fakhruj roji, ala fakhru cimin a faen na ka roji, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni hittan tubi tarbilla, tuluhumasha Allah gufluhula. Ilaha illallah babu bahedmadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Syaqpuhula hau lawala kuwata illa bilaillahilli lazid. Ahab babi namin bismillahi rahmani rahimil hamdudillahi rahbila ala ni na rahmani rahimali Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas syaratal mustaqim Syaratal ladhina anna'am ta'alayhi Mughairul maghubi alayhi Maladdaalin amin Sur Sur Suran ayatuhu Allah la ilaha illa huwa al-khayyul qayyum La da'khudus ilatu wa la naum Lahumma bil samawati wa ma filan Ma daladhi yashfa'u wa'indahu illa biiznih Ya'lamu ma baina idihima ma khalbahumma la yuhidhuna bishayim min ilmihi illa bima shak Wasi'a kursiyuhu samawati wa al-ad Wa la yauduhu hibzuhumma wa huwa al-aliyul azim Binas pada arah, kamas pada arah, tilmalai, katu bimati nati rasul. Bilai khanda, kian walasul. Iden mukulik darin makdur, wahadarin mahzur. Wamin jamiyah surur. Tatarosna billah, billah, Min aduina wa aduilla, min shaqi arshillahi laqayyari illa. Bimiati alfi, alfi lah. Hawla wallakhatillah billailalail azim. Zinaatuhu la tangkati ubi biati alfi alfi alfi alfi la hawla wa la kuwata ila billay il al-alil azim Azimah tuhu la tangkati ubi biati alfi alfi alfi la hawla wa la kuwata ila billay il al-alil azim Allahumma inahhadun aradana bisu'in minal jinn wal insi wal wuhus waghairihim min syairil makhlumqat min au syaitan au aw sultan awas fasin Fardud nazara um fintik asin wa qulubhum biwaswasin wa aydihim fi iflasin wa ubikhum min ar-rijli lirasi la fi sahlin wa la fi jabalin yatla'u alfi alfi alfilah la aw lawla quwwatilla billahi alali alazim wa sallallahu ala sayidina muhammadin walhamdulillahirabbil alamin Wan Danilinilku Bah Dina Wajibah Wanahpet dari Mufid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 Baca baca, jemaat Rukubidai kuyah kudinah, اي عندما تقول يا رب ان الله على كل شيء عليك الله Wala <tellan> makruci mina waini na kawadi, wala makruci mina <tellan> waini na kawadi, waini na waini na kawadi na tanga <tellan> imiti, wala wu kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare tarik napas dari hidung pelan pelan tarik Allah tahan Allah buang lewat mulut semuanya keluarkan lewat mulut tarik napas dari hidung Allah tahan Allah Allah lepaskan Allah akbar. <tarih> nafas yang masih mual yang sudah mual emang nggak ada Ucapkan hamdalah Semoga Semua keluhan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang masih ada keluhan yang di tanah boleh disampaikan apa yang mungkin masih mengganjal apa dada masih sesak. Kami tunggu, saya sayang komentarnya enggak bisa dibaca. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga diberikan kesembuhan. oleh Allah diangkat seluruh permasalahan. Ya, masih ada mungkin. <tuh> ada sesuatu masalah di komentar kami ya kami bisa membaca Waalaikumsalam sama-sama Terima kasih Terima kasih ya bocor.com Terima kasih Amin Amin Terima kasih Terima kasih Semoga semuanya diberi di keluar kami mohon maaf semuanya uh, mengganggu uh, kesibukan uh, mereka lihat semuanya yang merasa terganggu kami mohon maaf ya Oh Mama Farhan, terima kasih Mama Farhan Terima kasih semuanya uh, Kalau memang tidak ada Sesuatu Yang perlu kami uh, Yang akan disampaikan Kawan-kawan di bawah semuanya Kami tutup Acara live ini ya, kami mohon maaf uh, Mungkin yang Selanjutnya Boleh uh, langsung chat di WA kami ya uh, Yang butuh sesuatu langsung saja Insya Allah kami akan Siap uh, membantu siapapun, ya. Tanpa ada sesuatu yang ditakutkan, lah, insya Allah lewat WA boleh, tapi selalu on insya Allah. Terima kasih semuanya, kami tutup acara ini. Bila Wa itu tadi, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, terima kasih.